Hai, hai, hai, halo guys, jumpa lagi seperti biasa, guys ya, bersama saya. Dan sini masih main di buah-buahan, guys ya. Kita cari lagi buah-buahan mateng ya, guys ya, di sini bawa modal lumayan tadi, guys ya. 100. Nah, di sini pertama kali ya, langsung aja kita 30 putaran pakai otomatis, guys ya. 30 putaran otomatis, di quick spin. Oke, okay, scatter 3. Lollipop satu lagi kagak mau ya. terlalu cepat guys katanya. <laughs> Belum ya. Oke, tapi satu masih aman guys ya. Masih aman, masih aman. Di sini bakal aku share lagi ya pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza dengan bom modal receh ya, receh ya. Oke, cakep. <coughs> masih aman sih guys ya. Masih aman, main di 1000. Nah, skater 3, lollipop satu lagi kipaklah kagak mau guys ya. <coughs> anggur. Nah, bener, anggur biru. 2000 apel pecah skater 1 masih juli mau ya masih di PHP in di sini tujuh putaran lagi kelar nih guys ya oke okay, cakep skater 2 kakak mau juga mau nambahin situ pisang mulu hmm, pisang lagi oke okay, kakak mau coy ya tiga putarannya di sini cuma dapat pecahan pecahan rem Mah remah biskuit aja sini ya. Nah, filmnya sim sih? 4.700 nih. apa kalau di perkalian ini enak banget cah ya. Seumpama kalau di perkalian di luar ada enak banget. Di sini aku coba buy spin langsung guys ya? Aku coba buy spin di sini 80.000 b 800 perak guys ya. Kita langsung coba buy spin di sini. Moga-moga aja dapat profit. Oke, okay, connect tuh kali 20. Tambahin lagi. alah sebiji doang cok pecahnya. Tapi kali 26 lumayan ya. 24.000 ya. Mega-mega lodonnya keluar di sini ya. Cakep. Oke, okay, tambahan free spin di sini lumayan. Ada lagi kesempatan kita untuk nambah dapat satu lagi. Tambahin lagi free spin atau perkalian. Edah, kakak mau dua-duanya, Cok. Tapi lumayan sih, 10.000 jadi 38.000 nih, Guys ya. Tapi modal kita 80.000, modal 80.000 masih belum, Guys ya. Oke okay, masih ada 7 putaran lagi di sini kalem guys ya masih banyak tuh 7 putaran lagi masih bisa turun kali 150 ya kan Oke okay, dan seperti biasa guys ya selama menonton video ini jangan lupa dibantu like comment share dan subscribe bagian belum guys ya Dan nyalakan juga notifikasi loncengnya guys ya Dan ingat ini cuma hiburan semata doang guys ya jangan dijadikan mata pencarian Oke okay, saya soal guys ya lumayan ya kalau kalian ingin bermain ya bermain aja terserah Cuma jangan pakai uang beras cukup pakai dana kena kalan ya guys ya mm -mm. ingat cuman sekedar permainan biasa guys ya jangan dijadikan acuan untuk mencari ya kayak cuan atau uh, mata pencarian lah oke okay, tambahan lagi di sini ya dua kali tambahan free spin di dalam spin nah free spin di dalam free spin ya 2 ya? kali tambah 10 berarti total putaran 20-an ya guys ya mantep sini Mega Mega lodonnya keluar lagi 31.000 183.000 untung-untung kita ya Nah itu ya kali 100 nya keluar bener mm, Mampus kau dua kali tiga kali konek mau oh, nanti kau dua ribu Anjing nggak mau 1.900 cok 190an ya capi guys ya Kagak jadi numpang lewat doang Ketangkep guys ya 100 nya sini mantap banget Cuman by 80 ribu Dikasih 375 ribu Deh. Gini nih enak nih guys ya Kalau begini nih Kalau yang begini nih enak cok Nah enak lagi ya 5 putaran lagi di sini udah kalem sih Udah cuan banget guys ya Udah cuan cok Nah pecah lagi Perkalian lagi Masih kali 8 tuh tambahin lagi dong Gak mau deh ya 1.900 15.000 dapat nice Disini lumayan lah ya empat putaran terakhir Dari free spin ya Dari 30 Putaran otomatis quick Langsung kita buy spin Hasilnya segini guys ya lumayan Hampir 400.000 loh Ay, Nanggung banget 7.000 lagi cok Tapi gak apa-apa lah ya Nah, di sini bakalan aku naikkan lagi betnya ke 3000. Di sini aku taruh lagi, Guys ya. Kita ulang lagi polanya, Guys ya. Kita ulang lagi polanya di 30 putaran ya. 30 putaran quick spin bet 3000 nih kali ini, Guys ya. Cakep. Semoga <coughs> aja di sini dapat free spin atau pecahan-pecahan gede ya, walaupun gak ada perkalian di luar. Oke, okay, apel, manggis, monkey, pisang Itu nggak apa-apa, tampung ya kan. sampai <coughs> batu cok. <coughs> 5800 itu udah lumayan banget cok. 8200 tambah lagi nih. Beh 16000. sampai nice dong. Eh tapi B 3000 enggak mungkin cok. Jauh cok ya. Tapi enggak apa-apa lah guys ya. Ini pola kedua ya. Ikutin pola pertama. 30 quick spin ya. Tarik lagi 30 quick spin. Nah. Scatter 2, mm -mm. Anggurnya pecah lumayan banyak cok. Manggis juga ikutan 11000 langsung tambah biru. Oke 15000. Lumayan banget sih kayaknya kalau satu putaran tuh connect lebih dari saldo kita, modal kita satu putaran itu udah untung coy ya. Udah profit walaupun tipis gak masalah. Nah, di sini kelar guys ya. Di sini aku coba buy spin lagi nih. Nah, diulangi lagi ya coy ya. Dihabis 30 kita coba buy spin lagi di sini ya. Di sini kita buy yang 240.000 lantaran saldo udah naik. Di sini yakin juga bakalan dapat profit. Ya udahlah kita gas aja ya. <tuh> Oke, okay, tambahin free spin lagi. Cakep. 15.000 tapi masih sini saldo ya di dalam free spin. Semoga jaya modal 210, cok. Coba putaran lagi, masih sabi nih. Santai, kalem, oke pisang anggur, manggis jelas kali 20 kali 10, jeli biru, kagak mau anjing. Kali 40, cok. 177.000. Nah, di sini udah keluar aja ya sempak aksionalnya. <tuh> 192.000 ya, 192.000. kali 10 36.000 dapat nice di sini di total-total udah 226.000lima putaran lagi di sini manggis pecah kalikan 6 pisang connect ikan biru Smokey anggurnya connect ke-10 nah lumayan guys ya 9400 dikaliin 16 Oke okay, 151.000 dapat sempak lagi main guys ya Polanya kita ulangi. Dan sini hasilnya lumayan juga. Udah 380 berarti udah cuan guys ya. Modal kita 240 jadi banyak ya. Nah cakep sih. Dan kenal di sini. Oke habis ini kita langsung WD aja guys ya. Terima kasih untuk kalian semua bosku. Kita bakalan jumpa lagi di next video. Salam sejahtera sonal. Dan bye bye. Thank you guys ya.